Seputar Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita keunggahan pertama: ada bunga spesial banget bersahabat, ya. Ini tim Leslar, Bang Fali Akbar, Adlin, dan Bang Goril. Persahabat, ya. terlihat terpantau mereka sedang di toko pakaian. Persahabat, ya, wow, kayaknya lagi shopping nih di Cianjur. Postingan tersebut telah diri post oleh akun Direktur Leslar Ada kalimat caption yang dituliskan Wih, wih. di mana tuh kayaknya ada yang lagi shopping Tentu di postingan tersebut banyak Sekali tanggapan dan respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Azra Pajrina mengatakan dalam kolom komentar Wah yang lagi bikin konten bikin ngakak tuh Persahabat ya kayaknya ada konten vlog terbaru dari Leslar Entertainment Selanjutnya komentar lain dari akun Adinda Daero yang berkomentar Duh ada yang lagi gandengan terus Bang Adin ma Bang Boril So sweet katanya ya Terlihat memang tangan mereka terus bergandeng Ini menunjukkan kekompakan persahabatnya Doakan yang terbaik untuk Leslar Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Selanjutnya kita lihat juga persahabat Ada sebuah unggahan postingan nih terbaru dari Bang Adin Tentunya Suasana di rumah Dede Lesti Kejora yang asik dangdutan, persahabat ya Wow, tentunya mereka sedang berbahagia dan gembira malam ini Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan terus untuk Leslar, persahabat ya Tentunya di rumah Dede Lesti malam ini ramai banget oleh tim Leslar Entertainment Kita lihat juga persahabat ya, keluarga besar Dede Lesti sudah berkumpul semua di Cianjur. Mudah-mudahan ada kejutan, kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga Banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Ezari Anuskor Amartiga Mengatakan dalam komentar Kalau udah spoiler gini Yang udah-udah si live ya Halo aja dulu Malu belakangan Mudah-mudahan ada live Instagram dari Tim Leslar maupun tentunya dari idola kita persahabat ya Supaya mendapatkan kejutan vitamin bahagia yang kita dapatkan malam hari ini Kita lihat ke keunggah selanjutnya di sini ada postingan dari IGSnya Kak Wawan Potret Persahabat Yang baru saja mengunggah sebuah momen spesial terbaru ketika di konser Leslar pemimpin muda siar Ini luar biasa momen yang kita dapatkan Terlihat keduanya sangat bahagia para sahabat, ya Mudah-mudahan bisa seperti ini selalu Untuk Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga sebuah unggahan dari si Uto Para sahabat, ya Yang lagi-lagi tentunya bikin kita iri nih Sama Uto yang bisa kemana-mana bersama Bilar Para sahabat ya Postingan tersebut juga telah diunggah oleh akun Lesalovatix Kalimat caption juga dituliskan Pasti di kolom komentar banyak manusia yang pengen jadi narutonya Bilar Termasuk gue sih, enak kali ya lu Uto, kemana-mana apa-apa sama bunda lu pergi Lu ikut, baru kali ini manusia cemur sama kucing <laughs> Memang luar biasa si Uto ini adalah kesayangan dari Bilar para sahabat, ya Mudah-mudahan saja ada kejutan, ada vitamin bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Tetap pantengin channel ini para sahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya Silakan berkomentar. Kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.